ini hasilnya teman-teman udah selesai ini teman-teman enak banget harum banget bagus ya Wow bagus ya mengembang sempurna kita coba dulu sedikit ya hmm. enak banget teman-teman lembur banget wangi pokoknya kalian wajib coba nah tengok kelihatan kelihatan enggak ya nih ada uapnya masih panas makan lagi ya halo teman-teman kembali lagi dengan saya Kus hari ini saya ada rencana membuat kue dan ini bahan-bahannya ada tepung terigu ada mentega cair Terus ada pisang ya, aku hancurkan, ada kismis, terus ada telur satu butir, gula pasir, dengan baking powder, baking soda, dan bubuk kayu manis. Nanti akan saya tulis deskripsi semua bahan-bahannya. Ya kalian tidak ikuti ya caranya ya, pasti berhasil. Ini resep asli tanpa tipu-tipu ya. Oke kita lanjut. Pertama kita siapkan dulu mangkok sedang, baskom yang sedang ya. Jangan lupa siapkan wish. Setelah itu, ini kita sampingkan dulu ya. Kita masukkan dulu tepung. Jangan lupa diayak. Langsung semua. Oke, okay. ayak. Oke, okay, siap. Setelah itu, masukkan gula pasir. Kita campurin semua bahan kering dulu ya. Habis itu, masukkan baking powder soda dengan bubuk kayu manis semua oke okay. kita aduk biar tercampur dulu semuanya oke okay. setelah itu kita masukkan pisang lanjut dengan telur langsung sekali masuk semua ini yang saya pakai cara simple ya dan kismis jangan lupa dimasukkan kita aduk cepat Oke, okay. sekarang kita lanjut masukkan yang terakhir, mentega cair ya. Masuk semua. Kita aduk sampai semuanya tercampur ya. Ini buatnya gampang banget. Simple. Enggak seperti buat bolu biasanya ya Oke okay, sekarang siap Jangan kelamaan ya nih mengaduknya Cukup tercampur aja Semua Oke okay. Sekarang kita masukkan ke cetakannya. Kita siapin mangkok seperti ini ya. Oke. Okay. Jangan lupa diisi kertas baking. Baking paper ya. Seperti ini ya sendoknya ya. Langsung kita isi di setiap mangkok seperti ini, ya. Lakukan sampai semua selesai. ini udah siap ya teman-teman jangan lupa dikasih potongan pisang di atasnya di atasnya ya sekarang kita taburi kismis di atasnya ya Oke okay, udah siap ya teman-teman Sekarang waktunya kita panggang Jadi sebelum masuk ke oven Dipanaskan dulu ovennya duluan ya Kira-kira 15 menit udah cukup Baru masukin Ya oke okay. Ini kelihatan ya teman-teman Sudah mengembang ini hasilnya teman-teman udah selesai nah. wangi banget ini enak banget loh boleh dicoba ya ikutin cara-caranya ya pasti berhasil wangi banget serius selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan komen Tunggu ya video berikutnya